semar kualan benar ya sanan. Hmm. Iya. Orang gimana orang suka di kok. Eh hmm. ya saya yang kualan. Hmm. Dia enak gang liatnya itu yang hmm. ya saya ada santet terus suruh mainkan. Ya nggak disuruh sih. Hmm. Tapi ya saya yang enggak ya tega. Walaupun dia nggak percaya. Hmm. Nah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma sholawat ala shalaikat wa muhammad wa ala aliya shobihat shalaman shaman wa batin Surabaya di mana pun berada Malam hari ini Kami akan memohon Kewalasan Nabi Gusti Allah mudahan Allah ridho Untuk menghadirkan Pendahulu gaib di Rumah Mas Marcel Ya Ratil Karena tadi menghadirkan Pendunggu gaib di Padepokan Nur Tadjati malam hari ini Juga menghadirkan Pendunggu gaib di rumah beliau Mas Marcel Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, terkuat kuat dan Engkau panjenengan ya Allah. Yang hak yang asli ya Allah. Allahu Allah. Masuk. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau boleh tahu tugas sampean di mana ini? Jakarta. Hmm. Di rumahnya Mas Marcel itu, yang ah, terkenal itu. namanya ah, hmm. bukan Marcel? Hmm. Oh. Oh namanya bukan Marcel itu, bukan ya. Iya, iya, Kak. Ini ya, Bella katanya pesulap murah, pesulap merah itu ya. Ya. Tahu ya. enggak? Ya, saya ya. Saya ingin tahu selama lagi viral ini ada enggak orang-orang iseng atau apa yang ngirimkan sesuatu yang negatif di sana. udah banyak hmm. banyak yang mau nyatet nunggu hmm. nunggu juga ada hmm. capek bagian nunggu di sana. Ya. capek paling terkuat. ya hmm. saya penunggu rumahnya. Hmm. Dengan izin Yang Maha Kuasa, kita menjadi asbab ya di belantara juga lindungi ya. Hmm, Semua juga dekat Allah, jika dilewatkan lantaran sampean juga ya. Hmm. Allah itu. Selain sampean juga ada banyak di sana. Ada. ada berapa ribu atau berapa ratus di sana? Saya sendiri. Masa sama sendiri ya. Hmm, percaya saya. Hmm. Saya ada di rumahnya. Hmm, sendiri. Enggak di rumahnya sendiri nggak pernah ya mungkin lah hmm. <tuk> saya nggak percaya sayang belakang hmm. saya ada hmm, saya itu nggak percaya saya yang mimpin iya saya kalau dia bohong nanti kamu memasakan akibatnya wuhuh allah, walaupun uh, ini tak pasang kalau kamu bohong jangan bohong apa adanya aja. Hmm. Jadi terkadang itu banyak kiriman ya. ya. Hmm. Jadi yang nggak tahu siapa yang yang mirip itu saya enggak bisa perlu tahu. Tapi ada yang kadang itu ngirim ya. Dia juga pernah kena. Hmm. Pura-pura saja Kena kena. Hmm. <tuh> <tuh> Enggak bisa gitu Iya iya iya Enggak bisa Biarkan saja Enggak ya, biarkan saja Saya ingin hmm. saya hanya Enggak Tahu saja Enggak ingin dialog rohmi aja lah Biar adil tadi kan saya hmm. Ngadirkan dari Enggak ya, boleh nih. Saya cerita ini Iya yang kita yang Ntar dulu Ntar lah Ntar saya tanya dulu Tanya-tanya dulu Nanti baru jawab Iya hmm. Kamu dari jin ya Iya Iya Iya Hmm. muda mau Islam, tapi nah. ya masih tapi nah, Islam, Islam saja, Islam saja, kurang taat kamu ya. Nah, hmm. Kalau saya dibicarakan <laughs> yang penting saya Islam. Iya, jenis Islam itu ada yang taat, ada yang ada yang dablat, ada yang kafir, ya macam-macam itu semuanya cepat kafir yang nggak istiqomah nah ya ada yang kafir maksudnya ada yang kafir ada yang dablek, ada yang islam istiqomah tapi masih belum sungguh-sungguh juga ada ya saya ini nggak dablek nggak dablek cuma malas berat itu berat solat berat ya sering nahan apa biasanya ke mana buat menu sana kewalahan nggak om Mm -hmm. banyak yang jerang nyerang, nyerang. Mm -hmm. bisa ya, saya nggak bisa, sayang. Mm -hmm. bisa biarkan. Hmm. juga ya. Iya. nggak nah, percaya saya, oh, iya. wah, mau di situ kamu kemauan kamu sendiri atau kamu gimana itu? Pak? Ye, itu yang ya rumah itu yang dulu hmm dari yang punya rumah dulu hmm. iya kadang di rumah mas Marchand itu kadang gerak-gerak sendiri itu ya pernah ada gitu ya eh anak saya bukan kamu tapi bukan kamu bukan abu kamu yang bisa-bisa kiseng -bisa kali kadang faktornya gitu faktornya diurak diapa di itu di, di, di kan gitu ya katanya itu faktor alam, macam <laughs> belum oh, saya kasih tahu namanya asli nggak? nggak usah <laughs> nggak usah hal itu saya tahu iya biar saya nggak usah tahu makanya <laughs> dia nggak percaya saya Mm -hmm. Ah, lu saya kecentet sendiri Perku. <laughs> mm hmm. Nanti tahu benar-benar ada celah itu ada. Mm hmm. Enggak percaya. Mm -hmm. Tapi dia ya itulah, udah. Iya, iya. Kuat lebihnya kuat ya. Lu kekapet poplok. Hmm. Kapot, mm -hmm. Mm -hmm. Oh, mau tanya apa saya ini. apa itu, makanannya hmm. apa itu, <laughs> makanan minuman ngapain ditanyakan ditanyakan, eh, makannya nasi, <laughs> katanya Kata bingung, <"Bimum." laughs> kalau ibadahnya rajin gak ibadahnya, iya kelihatannya rajin ya kelihatannya, racin, ya. Kelihat, tanya, bapak saya kan gak tahu hatinya, hmm. ya rajin, sholatnya rajin kia daripada saya, <laughs> hmm, kalau, kalau ibadahnya rajin ya, ya. Dan ngamalnya juga suka beramal juga ya, ya ya, ya, ya. suka beramal kasih ya. mm. iya. tapi mau saya kerjain ya. nah, apa dikerjain nah, biar nah. biar percaya sama tuan ada gitu. hmm. mau percaya tuan enggak percaya jin. itu dia kan percaya kalau sudah lihat sendiri ya nanti saya saya akan coba itu hmm. menampakan wujud jenggot saya <laughs> <padanya>. <laughs> biar dia kaget hmm. paling dia bilang "Ih." saya gak, gak nyuruh loh saya loh kamu ampernaunya sedikit kamu sendiri loh saya juga ingin dilihat kok hmm. biar dia percaya kok iya saya nggak nyuruh apa-apa loh ya paling dia nolak ya hmm. nah, ini nyipi halusinasi <laughs> gitu. saya enggak nyuruh ya. Biarin di sini ya, aja di Ini dibuka Ya Allah tunjukkan nih ya, Buka semuanya. Ini tempat saya. Oh, baik semua di sini oh, baik Baik apa itu matanya, melihat semua Iya, nanya lihat tapi baik dari ditutup lagi Kamu apa ya, kamu takut gak? Nggak ya, takut tapi gimana gitu hmm, Sangat banyaknya ya hmm. Ngasihkan kamu ya, tadi kamu nggak lihat kalau dibuka ya hmm. oh, Apa ini padat ini Iya, banyak Dulu, hmm. karena itu dulu saya lagi suka-sukanya gaib yang apa dan sama Allah ada di Islam kan. Bukan, ini, bukan apa ini ya. Hmm. Hmm. Banyak, negara. Iya, banyak ini deh. Negara berapa jumlahnya? 200 27 juta, bukan 270 juta, bukan. Tapi ya. Kalau yang ini must, lebih enggak lebih sudah miliaran. Operan ya, yang. He? Eh? Operan. Ya untuk akhir zaman nanti. Untuk perang kerjaman, untuk bantu perang kerjaman nanti. Yang izin Allah dengan banyak imam mahdi. Badan. Iya, banyak iya, banyak macam-macam di sini. Tapi alhamdulillah enggak ada yang jahat, jahat nggak ada. Allah baik. Saya juga nggak jahat. Kok. Nah, iya di sini kan baik-baik kan ya. Gak berani yang jahat nggak berani. Ada yeah. <laughs> yang Islam itu. Iya, hmm. satu untuk untuk Bowo itu hanya untuk untuk saya. Saya <laughs> tapi enggak enggak nyuri dia, enggak nyuri. Maksutnya itu enggak nyuri. Nggak, dia enggak nyuri dia Islam kok. Oh. Hmm. dia tidak tak Islam kan Dia hanya untuk apa untuk apa? dia lucu aja. Hmm. Iya, untuk lucu. Kalau dia dulu waktu jadi aja perang juga takut kok. Jadi saya untuk... eh kamu lihat dulu. <laughs> ada tuyul, ada tuyul itu uh. tapi enggak tuyul untuk tuyul yang juru nyuruhin dah, tuyul untuk yang untuk duwe-duwean itu tuyul yang itu maksudnya, tuyul yang Islam. Hmm. Makanya enggak enggak ya, enggak kerja enggak apa, ya itu hanya ibadah. Nyapu di... dia nyapu itu. Heeh, ibadah. Ya, di rumah. Tapi enggak enggak nyuri karena sudah Islam. Ini biar ada rata-rata tuyul, tuyul kan nyuri. Hmm. Nah, ini tuyul tapi Islam, tapi ah. ibadah. harus ada yang itu itu semuanya kuasanya Allah, saya nggak pernah. Lucu. Ya, lucu, gemuk, ya gemuk dia. Saya nggak pernah, ganggu, hujung. Ya. Nggak pernah, nggak hujung, nggak hujung, nggak pernah. Nggak berani pernah ganggu, hujung, ya. berani dia dulunya pernah dia nyuri dulunya di, di tempat lain itu. Sekarang kita hancur kalau dia ya. nyuri. Jaso pan, jaso pan, jaso pan. Kalau nyuri, kita berjanjinya dengan saya. Kalau nyuri atau yang jahat. Keduh. Iya, beda, kalau Tidak nyuri ya hanya tidak perjanjian. Ya harus ibadah. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, orang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, disuruh hai, tapi ya saya lihat yang gak TK, mm. walaupun dia enggak percaya mm. lagi mama yang saya jaga rumahnya juga peserta orangnya kok mm. yang gak tega tapi ada yang kena mm. <laughs> mm. tapi ya pura-pura saja nggak kena jaga iya iya iya banyak sadis-sadis sih saat itu mm -hmm. ayam dibilang dukun dukun itu hm, yang dukun baik nggak apa apa, mm -hmm. oh, yang dukun boleh. sebenarnya seandainya ya mau minta maaf gak disamakan semua, itu ya. Keren Dia minta maaf hmm. berat, kayaknya. Iya, jurusan dia. Nah, Saya lebih hafal dia kok. Iya, paham dia itu karakternya, itu wataknya. Itu saya hmm. kenal hmm. berat, kayaknya minta hmm. maaf itu. Hmm. Wah, alasannya itu ya itu. Hmm, merasa benar, dengan hmm. hmm. pendudukannya. Iya, iya, iya, enggak tau lah. Iya, kasihan lah. Saya mau nggak ungkap itu, ngukap dah, hmm, ya, nggak berani deh. Saya, ya, enggak dilarang. Saya enggak usah bongkar, ya, enggak usah. Ya, enggak usah, enggak usah. Belum tahu, biar percaya. Hmm. Tuhan kan, cuma kuasa. Iya. Oh, murah-murah, dia nggak bisa. itu Semuanya nggak ada. <lain> <lain> saya mau ngomong, ketakutnya saya salah ngeucap. Saya ya. saja yang ngomong. <lain> saya. Takut dia lihat saya mau <Sanai>... ngomong, -ngomong itu takut nanti saya. tadi ada oh, gitu aja? Ada orang Jawa, Jawa di luar Allah. Untung loh sayang nih. Tinggal di rumahnya saja nunggu rumah. Kalau ikut dia buat waktu nggak tahu, mm -hmm. oh di rumah saja kapok kapok saya, mm -hmm. mm. iya iya, beribu, iya mudah-mudahan mm -hmm. beliau diberikan mm -hmm. saya terbaik, malu jenggot saya ini panjang, iya, kalah, <laughs> iya iya, mudah-mudahan mm -hmm. diberikan terbaik aja saya nggak bisa ngucapkan apa-apa, diberikan yang terbaik menurut Allah. Ya, diberikan terbaik menurut Allah saya nggak ngerti yang terserah Allah berikan yang terbaik saja doa itu saya itu saja kalau menurut Allah yang terbaik pasti terbaik doakan itu. saja santanya. doakan saja dia itu matanya kebuka biar lihat jenis gitu. ya <laughs> biar percaya gitu. matanya ya seapalah pokoknya percaya gitu Oh itu biar lihat sendiri itu hmm. hmm. biar nanti menjelaskan ke dunia <laughs> Dia sudah melihat Jin, mungkin tahu <tuk> ya itu aja. Jel. Iya, kalau Jin aslinya memang jarang yang bisa lihat. Kalau sudah berbentuk padat seperti berupa hewan, berupa apa, berupa apa, apa menjelma apa itu bisa kelihatan. Ya, ada yang, yang tahu itu? Tapi kalau Jin asli jarang yang tahu. Tapi yang sudah yang saya juga bisa berubah-ubah. Iya, berubah-ubah itu. Iya, <tuk> hmm. oh, iya. <tuk> <tuk> yeah. Alhamdulillah saya makasih waktunya ya itu aja saya, itu aja. Hmm. saya takut mau ngomong takut saya salah nanti ya, ya. Saya takut nanti di saya nanti bikin suasana nggak nyaman ya hmm. Hmm. saya enggak apa udah tidur akan tuh iya di... ngeliatin gitu hmm. saya enggak ya nanti saya, saya pikir, pikir dulu <laughs> <laughs> saya nanti takut nanti kamu dibi dibilangi saya nanti bikin aneh-aneh ya saya hanya kepingin silaturahmi aja lah kepen kenal aja saya. Kepen kamu beri kenal, biar ya, ya kenal saja, aja. Saya saja yang ya terserah ya. kamu, saya nggak berani mau doa doakan, doakan itu. Ya saya, saya laku, punya kenalan jin sakti kok. Doa saya tadi diberikan yang terbaik menurut Yang Maha Kuasa. Itu aja terserah Allah. Saya enggak takut berdoa nanti ya, salah. Bukan boleh minta. Iya, orang-orang <laughs> minta tawaran enggak takut salah permintaan saya. Saya mau. Ini kenalan jin sakti saya tuh bisa melihat menampakkan dirinya itu kenalanmu ya, Kenalan? ya terserah kamu saya nggak nyuruh hmm. nggak mau saya. <laughs> ya, saya nyuruh saya iya bisa lah saja kamu eh dengan izin Allah kamu enggak kamu tak taruh di sini aja bisa kok percaya kamu <laughs> terus gimana Ayah ya, seandainya, kalau saya misalnya, dikendaki oleh Allah, kamu di sini aja juga bisa, kamu Enggak di sana, enggak nunggu di sana juga bisa, kok. Saya gitu, curante sini. Allah mengendaki, kalau Allah mengendaki, saya enggak mau. Itu berarti kan, itu enggak benar. Hmm. Itu kan, sama juga punya hak di sana, ya punya kewajiban di sana. Enggak boleh saya lakukan seperti itu. Hmm. itu, itu, itu aja ini itu mau apa lagi nih? itu aja, mungkin. Kamu minta apa? kenapa apa? minta sakti lah. itu nolak santet-santet itu. Minta minta enggak usah mau nanti saya salah paham nanti enggak sadih, enggak usah itu. Ya, mudah-mudahan enggak enggak ya usah, enggak kan, berani. Enggak apa-apa. Nanti tambah-tambah kan macam-macam nanti pokoknya kamu diberikan amanah yang jaga sebaik-baiknya. Ya. Supaya sebaik tugas masing-masing yang baik aja tugasnya. Hmm. Tahu, sakti. Bintang, bintang, bintang. <laughs> nanti tak bikin sakti nanti yang yang menggembar yang lain nanti bilang saya bilang bilang nanti makanya saya dua-duanya ya sudah ganti kasih ganti kasih bilang biar nggak sama-sama <laughs> nanti saya kira saya nanti miha miha nanti ya nggak nginin tahu aja biar apa selalu romi kayak kenal hmm. saya ini nggak nama saya nggak hmm, tahu namamu ya ya minta nama sama dia <laughs> <laughs> ini orang apa ini dia nggak percaya hmm. kalian saya iya nah. iya ah ini saja buka sakti kasih hmm. nama sesuai cukup tuh cukup panjang saya <laughs> ya nanti saya di, di belakang video ini aja kasih namanya ya gak enak kalau di depan kamera ini kasih nama kamu ya nanti insya Allah lalu kamu merasakan mm -mm. nanti gak enak kalau mesti nama-nama yaudah yaudah ya nanti insya Allah laksir di setelah video selesai ini insya Allah saya kasih nama dia. ya mm -mm. ya Alhamdulillah makasih ya mohon maaf mohon maaf. maaf, kalau ada kesalahan saya kurang sopannya. gak apa-apa. Hmm. Hmm. nih hmm. saya ini hmm. tadi apa ya? ibadah kok berat gitu loh. ya. sholat kok malas gitu ya, ini saya saya kasih ini. ya. Yeah. <laughs> ini saya kasih. Para semangat gitu loh. sebenarnya orang sudah dalam kekuasaan Allah. Berkahnya Rasulullah Muhammad SAW. Berkahnya Rijalul Kaya mufatakul ngai akan allah berikan allah ya semangat no ini saya mau doakan, kalau dengan, dengan ibadah mau Biar kamu rajin ya, anak kamu juga dijajah rajin ya Kalau dilahirkan itu nanti kita semuanya Kamu bisa mengaliri ilmu Hal benar-benar energi positif untuk anak buahmu, biar rajin ibadah ya hmm. Hmm. Biar lebih semangat Karena jin manusia juga itu yes. ini nih Mending saya ibadah saja nih hmm makan orang yang terkasih di terkasih ini, Kamu sampai hari kiamat. ini. orang kok baik orang yang berada di bawah sampai hari kiamat. Maka kamu sampai hari sampai hari ulang-ulang yang ada di sana adalah fal Allah, adalah bacaan Allah, dan menyangkut nama Allah yang soleh. tulang ulang yang sudah itu dimakan miskin, tidak yang hal yang berat. Nah itu, nah mantap. Ada gunanya, ada baik banyak. Nah, beruntung, kamu beruntung, kamu. Ini pada sholat, saya, sholat. sholat. saya ya, Tuhan saya ini. Nah, ini uh, ya. uh, nah, terima beri, kasih. Ya, terima ya, terima kasih. beliau di yang terbaik menurut Allah ini. Ya, ya terserah ya, Allah. Ya, terserah Allah. Ya, insya Allah ya. diberikan saya sama-sama hamba Allah. Hanya berikan, yang mendoakan, dia diberikan yang terbaik. Ini nyaman. Sekali. Ya, nyaman sekali. Iya nyaman, enak. Uh, ya, itu pun nyaman. Kamu terima kasih. Sama-sama, saya mau pulang dulu. Ya, bang, lo mau ibadah. Ya, ibadah. Ya, anak buahmu, jangan ya. hmm. ya. ya, ibadah. Ya, karena ya, iya, jangan lama. Selamat sampai hari keempat ibadah. Assalamualaikum. Alhamdulillah kurang berkenan di hati Mas Marcel atau siapapun ya, saya mohon maaf silatuh rahmi dan ada yang penasaran itu terpanggilan untuk menghadirkan tapi anggap saja ini bukan hiburan, tapi menghibur bukan hiburan ya, menghibur saja bagi yang yang nggak percaya, menghibur bagi yang percaya yang percaya monggo tidak pun ya apa-apa Tapi yang penting yang wajib percaya kepada Allah Kepada Yang gaib dan yang maha gaib Kalau seperti ini tadi Tidak harus dipercayai apa yang disampaikan ya. Yang penting Yakin dengan Yang maha gaib Yang maha gaib itu Allah Subhanahu SWT Juga ada makhluknya Allah Yang gaib Yang nyata Yang zahir juga ada yang sifatnya yang tidak terlihat dengan kasar mata itu pasti ada ya. saya yakin juga Mas Mahzul juga percaya dengan dengan yang, yang gaib ya pasti percaya beliau ya tapi kalau untuk menampakkan seperti itu kalau mungkin belum pernah melihat seperti itu ya hmm, tapi beliau juga ada kekurangan dan kelebihan ya kita doakan beliau diberikan Allah yang terbaik saja kalau Allah nanti akan dudunung ya kalau yang diberikan terbaik menurut Allah itu pasti baik buat beliau dan semua semua pecinta-pecinta beliau atau ngefans dengan beliau juga diberikan yang terbaik ya itu sudah terbaik itu sudah sudah pol sudah hanya itu, itu saja yang kami lakukan sekali lagi teman mohon maaf dan ini jangan sampai dibuat perdebatan ya hanya saja menghibur saja jangan dimasukkan apa. Dianggapnya macam-macam, hanya menghibur Bukan hiburan, tapi menghibur saja Mohon maaf, itu adalah film Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh